Tentunya vlog di channel Youtube Prestige Production Di balik layar video klip insan biasa Lesti Keciora Persahabat ya ternyata tembus juga di jajaran trending nomor 8 Wah Masya Allah yang Prestige juga trending persahabat ya Yuk semangat lagi Mudah-mudahan kita semakin kompak untuk mensupport karya-karya Lesti Keciora Dan untuk di 3D Entertainment sudah tembus 4,5 juta viewers dan alhamdulillah, masih di nomor satu trending untuk musik. Alhamdulillah, bersahabat ya, suatu kebanggaan. Dan kita lihat juga, bersahabat untuk channel YouTube Lasaran Entertainment ini di trending 9 semangat untuk warga Konoha, Gasken. Mudah-mudahan, untuk bertahan untuk di jajaran trending, kita bangga, kita bahagia sekali. Kemudian, juga persahabat kita lihat di sini banyak tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun t 245 ayo semangat streaming, kita pucukin kembali trending umum ke 1 bismillah. Kalau kita terus kompak pasti bisa semangat, yakin ya? Bismillah, semangat terus, kita yakin kita makin kompak dan makin solid untuk mendukung karya-karya Lesti gejora. Kemudian juga persahabat selanjutnya di sini juga ada video terbaru yang diunggah di channel YouTube-nya Kak Azob ya di Ide Garasi. Ini juga ada BTS ketika tentunya Lesti dan Rangga Azob syuting model video klip Insan Biasa. Ini begitu luar biasa. Dukungan dari Papa Bila terutama persahabatan untuk mensupport Lesti Keciora untuk berkarya. Dan tentunya alhamdulillah juga Model video klipnya, itu idolanya Bunda Lesti, Kak Rangga Azob yang ikut andil dia. Model video klipnya Bunda Lesti, Alhamdulillah para ya, tentunya Rangga Azob bisa juga menyempatkan waktunya untuk syuting bareng Bunda Lesti. Tidak begitu banyak para ya, jarang-jarang kata Bunda Lesti main sinetron, apalagi seperti Rangga Azob ini jadwalnya padat banget Persahabat bisa menyempatkan tentunya untuk ikut andil Persahabat ya, untuk bisa membantu Pembuatan model video klipnya Lesti Yang berjudul Insan Biasa Ini Masya Allah, Rangga Azob persahabat ya tentunya emang keren banget, Alhamdulillah terima kasih juga untuk Kak Azob Yang menyempatkan tentunya waktunya untuk bisa menjadi model video klipnya Bunda Lesti Alhamdulillah persahabat Papa Bilar aja sampai acungi jempol ya Untuk yang mendengar jawaban dari Rangga Azob Yang belum mampir silahkan mampir juga ke channel Youtubenya Ide Garasi persahabat Kita lihat juga di tentunya momen berikutnya Ada aja kekiutan idola kesayangan kita persahabat ya Di akhir video nih persahabat di channel Youtubenya Ide Garasi Lesti dan Bilar Tentunya selalu memberikan kebahagiaan, selalu menunjukkan keromantisannya. Bunda Lesti memeluk dari belakang yang merasa baik, ya. padahal di depan karangga gak asap tuh. Emang selalu bikin bahagia banget nih pasangan Leslar. Masya Allah, mudah-mudahan bahagia terus. Leslar mudah-mudahan tentunya selalu banyak doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang baik juga. Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia. Kemudian juga bersahabat selanjutnya kita lihat di sini ada cidukan momen juga papa Milar, pastinya bangga banget ya dengan BBL. Ini BBL lagi main bareng dengan Guzel nih. Carmuk di depan Ayang, Carmuknya di depan Mertua. Tuh bersahabat persababnya, emang ada aja. Tentunya aksi lucunya BBL. Masya Allah, Mak Mak Leslar posnya selalu terngiang yang ya lihat senyum sama muka saltingnya abang L. Ini Masya Allah luar biasa persahabat Dan kita lihat juga Begitu banyak tanggapan dan respon Yang diberikan Di antaranya persahabat dari Aku Nazida 18-05 Kalau sama Guzel kudu Rauk aja Tapi kalau sama anaknya Kak Hamidah Dicium-cium katanya tuh Aduh emang ini cute dan sangat-sangat menggemaskan -ge -ge sekali Masya Allah Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat di story-nya Kak Ansuar nih, persahabat ya ini mengunggah tentunya kabar yang luar biasa, lagu insan biasa yang masuk trending dunia. Kita simak kalimat yang diunggah di postingan ini. Lagu Lesti Kejora Insan Biasa kembali masuk di trending worldwide di urutan ke-11 model video insan biasa trending YouTube dan Music Indonesia dan menduduki jajaran trending di tujuh negara sekaligus. Yuk, bisa yuk! ikuti jejak lagu kloverz dengan ikhlas yang pernah berada di posisi 7 trending worldwide. wow semangat banget nih ajakan dan tentunya support yang luar biasa dari keansewar untuk warga Konoha semangat tuh. yuk kita buktikan bahwa kita kompak dan kita makin solid untuk mendukung karya lesti. berikutnya juga persahabat di sini ada potret kebersamaan lestlor lovers di acara launching lagu dan model video insan biasa hari rabu kemarin masya allah senang banget dan happy sekali ya Ketika melihat kekompakan dari fans Yang luar biasa Dari Lesla Lovers Lesti Lovers, B Lovers Kalian hebat, mudah-mudahan sehat Bahagia dan apapun yang dilakukan Kita semuanya selalu dimudahkan Amin Dan pasti juga kita masih menunggu cintu lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan kabar terbaru Dari Lesti dan Bilar